Sebelum menyaksikan video ini, maka ada beberapa hal yang harus dipatuhi. Satu, jangan di rumah terus, kecuali bagi yang sakit. Dua, perhatikan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, atau hand sanitizer. Tiga, jangan online terus. Perhatikan pedagang kaki lima yang nasibnya kurang beruntung. Empat, perekonomian, roda perekonomian harus tetap hidup. Lima, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan hati nurani. Dunia ini indah dan manusia adalah makhluk sosial. Oke okay guys, kalau kalian setuju Dengan ketentuan di atas Silahkan nonton video ini oh, oh, oh, oh. ancore! Sekarang bakalan mungkin uh, Tema ya Tema berdesah di publik ya Di pasar ya uh, Sin pertama Gue bakalan ambil di Pasar Alia Nanti ntar gua bagi lagi ke uh, Pasar uh, Tengah nah, Atau mungkin ke Pasar Tengah Oke? Jangan lupa like subscribe dan subscribe Sanchori! Yeah. Ah! Ah! Ah! Yes! Ah! Yes! Ah! Ah! Ah! Ah! Oh my god! Oh! Oh my god! Oke, okay, ini raja um, Pernah hari ini ya Nah, nomor um, uh, saya ini sudah pernah digunakan oleh Carden um, Ken dan juga G-Rod Dia salah satu um, Youtuber mereka di tempat ya, mereka ya Tentang mereka di prank selanjutnya atau mungkin di video selanjutnya jangan lupa like, subscribe like, dan share video ini sebanyak-banyaknya oke okay? alama alama alama ya yeah.